1001 plus manfaat luar biasa buah melon untuk kesehatan. Apakah kamu mengira khasiat melon hanya itu-itu saja? Tidak hanya sebagai buah fresh harian tetapi juga bagus untuk kesehatan tubuhmu. Buah melon sebenarnya bukan tergolong tumbuhan buah sepanjang musim, musiman. Dengan pertumbuhan merambat, berwarna hijau khas dengan tekstur kasar membuat melon mudah diketahui. Di bagian dalam biasanya berwarna hijau muda dengan jumlah biji yang banyak di bagian tengahnya. Bau harum semerbak melon, tentu akan membuatmu paling tidak berpikir untuk membeli ketika kamu sedang jalan-jalan di bagian buah supermarket. Semua buah bergizi, termasuk melon. Buah ini dikaruniai kandungan gizi yang banyak dan baik untuk kamu konsumsi. Semisal, vitamin, serat, air, potasium, fosfor, dan karbohidrat. Itu beberapa gizi yang bisa kamu dapatkan dengan mengonsumsi buah melon. Lebih jauh, Berikut merupakan manfaat buah melon yang perlu kamu ketahui, antioksidan. Vitamin C tinggi sama dengan antioksidan tinggi. Dan melon memiliki itu. Antioksidan berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas yang membahayakan sel-sel tubuh kita. Kesehatan mata, tak hanya vitamin C, melon juga kaya akan vitamin A, yang berarti bermanfaat besar untuk kesehatan mata kamu. Kamu berkacamata, terapi wortel yang kamu coba, bisa kamu ganti melon sebagai alternatifnya. Segar, mencegah penyakit jantung, adenosin. Apa itu? Adenosin adalah senyawa yang dapat memperlancar aliran darah di sekitar organ jantung. Dengan adanya adenosin, kamu bisa mencegah penyakit jantung dengan signifikan. Karena dengan peredaran darah yang lancar, tentu akan meningkatkan kerja jantung kamu. Membantu melancarkan pencernaan. Biasanya pencernaan akan terganggu ketika kamu salah makan atau malah kebanyakan makan. Melon dengan kandungan serat di atas rata-rata bisa membantu pencernaanmu lebih sehat. Mencegah penyakit diabetes, salah satu penyakit degeneratif yang menjadi momok semua orang ini, ternyata bisa dicegah dengan mengonsumsi melon secara rutin. Teorinya, melon dijadikan pengganti gula kamu sehari-hari. Karena gula dalam buah melon rendah kalori, mencegah penyakit stroke, stroke, jantung, diabetes 3 serangkai pemusnah massal dan melon lagi-lagi bisa menangkalnya mencegah impotensi momok untuk sebagian besar pria impotensi vitalitas yang gahar tentu sangat menjadi idaman tiap kaum Adam di dunia dan hanya dengan konsumsi melon rutin kamu bisa mendapatkannya mencegah penyakit kanker kandungan karotenoid dalam buah melon dipercaya bisa mencegah penyakit mengerikan ini menurunkan berat badan perut langsing Berat badan ideal merupakan impian semua wanita di dunia dan buah melon yang banyak ditemui di pasar-pasar tradisional ini menjadi jawabannya. Sodium rendah dalam buah melon menjadi poin penentu program diet kamu untuk menurunkan berat badan. Anti-aging, aging menjadi salah satu topik hangat di abad 21 ini. Kulit yang ingin selalu fresh dan cerah menjadi incaran baik pria dan wanita. Konsumsi rutin melon menjadikan kulit kamu terhindar dari jerawat dan sejenisnya. Manfaat buah melon untuk mengurangi stres. Beberapa manfaat buah melon adalah mengurangi stres yang sering kamu rasakan. Buah melon mempunyai sumber gizi utama yaitu potasium yang berfungsi untuk menormalkan detak jantung dan meningkatkan suplai oksigen ke otak, sehingga membuat Anda merasa lebih rileks dan fokus. Di sisi lain melon juga dapat mempunyai zat superoksida dismutase yang sangat baik untuk mengurangi stres dan juga tekanan darah dan menstabilkan saraf. Hal ini juga berfungsi untuk mencegah kematian sel yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Berhasiat untuk paru-paru. Masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa buah melon sangat berhasiat untuk paru-paru. Mengkonsumsi melon secara teratur dapat menjadikan tercukupinya vitamin A yang sering hilang akibat terkena asap rokok ataupun mengkonsumsi rokok. Buah melon adalah solusi yang bisa kita andalkan untuk meremajakan paru-paru yang telah terlalu parah terkena dampak asap rokok. Mengatasi insomnia Kamu sering mengalami insomnia, bagi sebagian orang penyakit ini sangat mengganggu kelangsungan hidup sehari-hari. Jangan khawatir buah melon yang kaya akan manfaat bisa membantu kamu untuk mengurangi insomnia. Di dalam buah melon terdapat senyawa unike kompaun yang memiliki fungsi utama untuk menstabilkan kecemasan yang dialami oleh si pasien. Dengan adanya senyawa ini tentu sangat berakibat baik bagi kelangsungan hidup kamu terutama untuk mengatasi gangguan susah tidur. Makanya konsumsi buah melon setiap hari untuk menjaga tidur kamu jadi lebih teratur lagi. Bermanfaat bagi ibu hamil Selain rasanya yang manis dan segar buah melon sangat bermanfaat untuk membantu tumbuhnya sel baru pada ibu hamil. Hal ini disebabkan karena adanya asam folat yang terkandung dalam buah melon itu sendiri juga berfungsi untuk tidak mencegah dari gangguan pada janin saat kehamilan. Menjaga kesehatan kardiovaskular. Melon mengandung kaya kalium yang mampu mengontrol tekanan darah, sehingga dapat menjaga kesehatan jantung Anda. Mineral ini juga mencegah hipertensi dan mencegah sodium agar tidak membahayakan tubuh lebih lanjut. Melon juga kaya akan senyawa yang disebut adenosin yang bermanfaat bagi jantung karena memiliki sifat pengencer darah. Akibatnya, makan melon dapat membantu mencegah pembekuan darah dalam sistem kardiovaskular. Vitamin C mencegah arteriosklerosis yaitu pengerasan arteri sementara folat membantu mencegah serangan jantung. Mencegah nefropati diabetik. Nefropati diabetik adalah kelainan ginjal di mana sel ginjal mengalami kerusakan yang berbahaya. Ekstrak melon yang dikenal dengan oxikin ternyata bisa mencegah kondisi ini. Selain itu, melon juga memiliki indeks glisemik rendah, GI, yang berarti bahwa fruktosa dan glukosa yang terkandung dalam lewah adalah gula sederhana. Dengan demikian, buah ini aman bagi penderita diabetes dan mereka yang menderita obesitas. Bermanfaat untuk paru-paru, belum banyak yang tahu bahwa melon adalah salah satu buah terbaik untuk paru-paru. Nyatanya, konsumsi melon dapat membantu meremajakan paru-paru sehingga sangat bermanfaat bagi perokok yang paru-parunya telah rusak parah akibat merokok 8 pengobatan insomnia mungkin anda salah satu penderita insomnia dan kesulitan mengatasinya jangan khawatir anda bisa memetik manfaat dari buah melon karena melon mengandung senyawa unike kompaun yang baik untuk fungsi saraf dan menenangkan kecemasan dengan demikian Buah ini akan membantu penderita insomnia untuk menyingkirkan gangguan tidurnya dengan menenangkan sistem saraf mereka. 9. Meringankan masalah menstruasi. Vitamin C yang terkandung dalam buah melon efektif dalam mengatur aliran menstruasi dan mengurangi kram menstruasi pada wanita. Konsumsi melon secara teratur selama menstruasi dapat mengurangi aliran dan pembekuan secara signifikan. Hal ini juga dapat menghilangkan masalah menstruasi lainnya. 10. Membantu mengurangi berat badan. Berkat kandungan kalorinya yang rendah tapi tinggi sehat, melon dikenal sebagai salah satu buah yang ampuh membantu penurunan berat badan. Mengisi perut dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dapat membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Alhasil, ini akan mencegah Anda dari makan berlebih dan keinginan mengemil di selawat waktu malam. 11. Mencegah gangguan pada janin. Asam folat sering direkomendasikan bagi wanita yang ingin hamil dan juga bagi mereka yang sedang hamil. Kandungan folat yang tinggi dalam buah melon membantu memproduksi dan memelihara sel-sel baru, terutama pada wanita hamil dan juga mencegah gangguan pada janin. Meringankan sakit gigi Tak banyak yang menyangka kalau manfaat buah melon dapat mengatasi sakit gigi. Khasiat yang satu ini terdapat pada kulit melon. Untuk memanfaatkan kulit melon ini kamu bisa mengambil 6 gram kulit melon tambahkan sedikit air lalu masak sampai matang. Dinginkan selama 5 menit lalu coba kumur dan rasakan manfaatnya. Begitulah, buah melon yang kamu bisa temui sehari-hari ini ternyata memiliki banyak manfaat yang kamu bisa dapatkan segera.